E, kali ini e, misal-misal akan coba sharing ya bagaimana cara membetulkan ataupun menghilangkan suara kletek kletek pada bottom bracket atau BB ada yang nyebutin suara kreket kreket ya atau kletek kletek yaitu sama aja ini yang terjadi ataupun yang bermasalah ada di bagian bottom bracket itu sendiri sekarang di sini kita buka bagian BB-nya ya yang pertama kita cabut dulu kereng setnya dari uh, bottom bracket ataupun dari frame itu sendiri. Di sini kita akan coba uh, bersihkan ya menggunakan alat-alat yang tentunya harus sudah bersiapkan ya kita cabut dulu kereng setnya ya telah kita cabut crankset dari tempatnya kita akan buka bottom bracketnya ya. kita akan buka uh, bb-nya ini ya. uh, di sini saya menggunakan kain kayak levis gitu ya kain yang tebal karena ini kencang sekali ini fungsinya biar tidak tergores saja ke bagian bebeknya, nya nah, bb yang ada di sini seperti ini saya akan putar ke sebelah kiri membukanya nah dipasang dulu kain pelindungnya biar enggak tergores bagian bottom bracketnya karena kunci bb ini lumayan tajam ya mungkin dikarenakan masih e, baru itu kan sehingga masih tajam-tajam e, gerigi-geriginya cuakan cuakannya itu itu jadi, ketika kita menggunakan kain ini, itu akan menghindarkan gugus atau rusak pada bottom bracket. Oke, kita cabut saja bottom bracketnya setelah selesai, wah dan udah kotor. Tentunya, setelah itu uh, kita coba nama, ada kerisak kersek gitu di dalamnya. Ya, ini tentunya ini adalah pasir, ya, ataupun tanah-tanah yang bekas kita, apa yang yang bekas digowes, uh, bersarang di sana sekarang kita cungkit plastik cover bearing yang nah ini ada plastik uh, ini cover bearing itu sendiri ya kita cungkit pakai pisau yang tipis ya tapi kuat nya usahakan yang tipis tapi kuat seperti ini cungkit saja pelan pelan ya sambil diputar oke dicungkit nah seperti ini pelan pelan sambil diangkat ya ada semut oke ya coplot ya, oke setelah copot kita cabut. Oke, ini lapisan pertama. Kemudian e, lapisan kedua ada e, karet ya ataupun seal karet itu harus kita cungkit kembali menggunakan pisau. Ya seperti ini, cungkit pelan-pelan ya. Ini saya percepat biar cepat saja videonya ya. Oke, sekarang lapisan ketiga ada e, apa ini? Penutup bearing ya. Enggak jauh berbeda dengan bearing-bearing yang lain sih ada penutupnya juga. Nah ini kita semprotkan. Setelah terlihat e, dalaman bearing itu sendiri kita semprotkan pembersihnya. Saya menggunakan ini chain lube. Ya. Bagian dalam juga kita semprot lagi ya, biar semakin bersih. Karena ini banyak sekali debu-debu yang kasar di dalamnya gitu ya, yang membuat apa ya kasap gitu ya. Nah ini juga jangan lupa dibersihkan semua pakai tisu ataupun pakai kain yang halus ya. Bersihkan yang sampai ada debu yang tertinggal. Nah, setelah kita bersih apa setelah bersihkan saya kasih lagi channel love biar le, apa? biar lancar kembali. Nah, itu tutup lapisan yang ini ya. Lapisan BB utamanya. Kayak tutup dengan mudah ya, cukup ditekan ya ditekan pakai ibu jari ya jempol, itu akan mudah sekali masuk. Setelah itu bersihkan kembali. Oke, bersih. Kemudian seal yang tadi ya, yang karet itu, karetnya. Pasang kembali. Ini juga mudah, cukup ditekan-tekan pakai ibu jari. Itu akan nempel dengan sempurna. Oke, setelah dibersihkan, sekarang kita tutup kembali cover plastiknya oke, kita tutup ini mudah juga, tinggal tekan saja oke, sambil putar-putar oke, beres setelah beres pastikan ini tertutup secara sempurna ya oke, kita bersihkan kembali oke, pastikan ini stabil, normal ya putarannya oke, beres, sekarang kita bersihkan bagian ini, apa frame-nya ya, ataupun bagian lubang bottom bracket-nya. Kita bersihkan juga, terus longsong crankshaft-nya juga bersihkan, karena ini banyak, tadi ya banyak tanah-tanah kering. Oke, setelah itu kita pasang kembali bottom bracket-nya, jangan lupa pakai gemuk dulu ya. Oke, kita pasang kembali. Iya, pasang, jangan lupa di disini. Kalau udah terasa kencang, kita gunakan kembali kain pelindungnya. Oke, konsepnya sama ya. Yang bagian kanan juga cara membersihkan bebeknya. Kemungkinan itu saja. Ya, thank you.